gitu Nah gimana kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian dalam kondisi yang baik-baik aja ya Nah, di pagi hari ini kakak mau ajak adik-adik semua untuk kita satu teduh bareng nih Oleh karena itu, mari siapkan hati dan pikiran kita Untuk memulai aktivitas kita hari ini dengan diawali dengan bersatu dulu Nah, kita pun juga jangan lupa disiapin ya adik-adik Nah, sebelumnya kita buka dulu yuk Bahan bacaan Alkitab hari ini yang terambil dari kisah para rasul 9 ayat yang ke-32 sampai yang ke-35 Nah kalau Alkitabnya sudah terbuka mari kita bersatu dalam doa untuk memohon pimpinan roh kudus Kita bersatu di dalam doa Ya Tuhan allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus mengucap syukur Tuhan kalau Tuhan boleh menjaga melindungi tidur istirahat kami sepanjang malam tadi dan pada pagi hari ini Tuhan, toleh, Tuhan boleh bangunkan kami untuk kami boleh memulai aktivitas kami di hari ini dan pada kesempatan kali ini ya Tuhan kami akan mengawali hari kami dengan bersaat teduh terlebih dahulu Tuhan kiranya engkau pimpin kami untuk kami boleh mengerti, memahami, merenungkan dan memperlakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan membacakan Natsal Kitab hari ini yang terambil dari kisah para rasul 9 ayat yang ke-32 sampai yang ke-35 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lidah. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah delapan tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu semua penduduk Lida dan Saron melihat dia Lalu mereka berbalik kepada Tuhan Nah adik-adik Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Mujizat sama dengan aksi nyata Setibanya Petrus di Lida Petrus bertemu dengan Eneas yang lumpuh Dan terbaring di tempat tidur selama 8 tahun Kepadanya Petrus mengatakan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkannya dan menyuruhnya bangun serta membereskan tempat tidurnya maka seketika itu juga Eneas sembuh dan orang banyak yang menyaksikannya kembali kepada Tuhan Sobat runa, jika ditelusuri dengan seksama permasalahan yang dihadapi oleh Eneas bukan hanya lumpuh tetapi dia telah kehilangan harapannya untuk sembuh. Penyakit yang menggerogoti tubuhnya membuat dirinya tak mampu untuk melakukan apapun. Perkataan Petrus berkuasa ketika dia menyebutkan nama Yesus Kristus. Hal itu berarti bahwa Petrus mengakui kemahakuasaan Kristus. Dan yang kedua pengakuan Petrus ini diikuti oleh tindakan atau reaksi Eneas yang langsung bangun Artinya sekalipun dalam perkataannya Petrus mengakui kekuasaan Kristus untuk menyembuhkan Tetapi jika Eneas tidak mau percaya dan menganggapi angin lalu Pasti mujizat itu tidak akan terjadi Nah Sobat Runa sekalipun di mulut kita Kita mengakui kemahakuasaan Tuhan Yesus tetapi jika kemudian hanya mengasihani diri dan tidak melakukan apapun juga, maka mujizat itu tidak akan pernah terjadi loh. Nah, mujizat itu akan terjadi kalau kita menjadi rekan sekerja Kristus yang mengakui kemahakuasaannya, lalu diikuti dengan tindakan nyata yang penuh dengan kepercayaan bahwa kita pasti mampu melakukannya dan bertindak. Jadi, akuilah kuasa Kristus dan bersemangatlah. Baik adik-adik, demikian renungan kita hari ini. Mari kita tutup dengan doa, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan mengucap syukur kalau atas firmanmu ini boleh mengingatkan kami, agar kami sebagai truna-truna Kristen, kami pun juga mampu untuk menjadi rekan sekerja Kristus yang selalu mau menceritakan bagaimana tentang mujizat Tuhan yang begitu luar biasa. Mampukan kami Tuhan dan layakan kami untuk kami pun juga dapat hidup seturut dengan kehendak mu ya Bapak. Dan sebentar nanti kami pun juga akan melakukan aktivitas kami selama satu hari ke depan. Tuhan kami mohon tuntunan-Mu untuk kami boleh menjalani hari kami ke depan seturut dengan kehendak mu Menyerahkan waktu dan kehidupan kami ke depan hanya dalam tangan pengasihan mu saja ya Bapak. Terpujilah engkau kekal selama lamanya. Amin. Baik adik-adik, selamat beraktivitas ya. Dan jangan lupa untuk selalu mencuci tangan dengan menggunakan sabun, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. Baik adik-adik, jangan lupa kalian untuk juga selalu untuk menjaga selalu kesehatan kalian ya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.